lagi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya coba share kembali tadi materi yang sedang kita lakukan. Jadi hari ini memang kita akan bahas tentang tata kelola SPBE setelah kita membahas domain kebijakan SPBE di hari pertama. Jadi Bapak Ibu perlu memahami bahwa apa yang kita bangun di kebijakan itu harus kita implementasikan atau kita laksanakan di domain selanjutnya, yaitu tata kelola, manajemen, maupun layanan. Untuk tata kelola sendiri, kita akan bahas ada tiga aspek. Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah aspek penyelenggaraan SPBE. Untuk aspek perencanaan strategis, strategis SPBE itu ada... Empat indikator, jadi yang pertama kita akan bahas. Indikatornya yaitu adalah sebentar, seri, refresh dulu masih tidak ada suara atau sudah ada suara yang ke kecamatan ujung lagi sudah bagus lagi suaranya Sudah ada ya, siap. Terima kasih. Nah, kami akan coba pertama itu untuk kematangan arsitektur SPBE. Jadi kalau di kebijakan kita sudah membangun kebijakan arsitektur, tadi Bapak Ibu sudah sebutkan kebijakannya nomor lampung 5 eh, 85 tahun 2021 di mana perangkat daerah juga udah banyak yang masuk di arsitektur. Nah, ini untuk standar Risasi levelingnya sebetulnya, ini simpel ya Bapak-Ibu. Jadi kalau level satu itu rintisan, di mana belum ada perencanaan, atau sewaktu-waktu tidak terorganisir ter dengan baik, tanpa pemantauan dan hasil juga tidak diprediksi. Jadi kalau Bapak-Ibu uh, di perangkat daerah baru rencana, itu masih ada di level 1, masih bikin KAK, itu masih di level 1. Nah, kalau untuk level 2-nya terkelola, di mana semuanya itu dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan serta baru dilaksanakan pada sebagian. Hampir mirip dengan kebijakan, jadi kalau level 2 itu sebagian dan level 3-nya itu menyeluruh. Kalau di sini terdefinisi, dilaksanakan sepenuhnya oleh semua sesuai pedoman atau standar nah level empatnya itu ada keterpaduan dan terukur dimana kalau udah terukur berarti bapak ibu harus apa bapak ibu harus ada monef ya karena agar kita tahu sudah sampai mana itu yang namanya terukur terpadu di mana terpadu itu eh, prosesnya tertata kelola dan saling terkoordinasi dengan baik antar sesama perangkat daerah ataupun terpusat di kota ya seperti itu dan level lima apa yang dijadikan rekomendasi di level empat itu ditindaklanjuti dilaksanakan untuk peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil review dan evaluasi jadi itu level ini hampir sama semuanya itu level satu sampai lima hampir sama hampir mirip cuman memang nanti eviden evidennya akan sedikit berbeda ini secara sederhananya ya yang sama dengan kebijakan ada lintisan terkelola, terstandar, terintegrasi dan terukur serta optimum. Kita akan coba bahas satu-satu di ada 4 ya, 4 indikator namun memang nanti kedalaman dari arsitektur dan peta rencana ini akan kita undang eh, khusus untuk Bapak Ibu karena perlu pemahaman yang cukup dalam. Mungkin untuk hari ini karena kita akan bahas 10 indikator kita akan sekilas tentang tata cara evaluasinya, nanti kalau untuk kedalaman detail dari arsitekturnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. ya Bapak Ibu. Nah, Ini untuk arsitektur sendiri, kita sudah ada definisinya, ya Bapak-Ibu tinggal baca, di juga ada ruang lingkup, nah, di sini sudah paham ya, kemarin itu ada 6 domain yang harus diatur di arsitektur, kita juga ada referensinya, referensinya uh, sudah diupdate. Ada arsitektur nasional nomor 132 tiga dua tahun dua itu jadi pedoman baru di tahun ini. Ini mungkin alur prosesnya ya Bapak Ibu di dalam arsitektur itu uh, ada uh, tata kelolanya nomor satu ada penjabarannya. Strateginya seperti apa ada mungkin kalau seperti RPJMD itu ada visi misinya tujuan nah arsitektur sendiri di dalam domainnya itu ada referensi dan juga ada muatan-muatan uh, yang harus masuk ada enam domain. Nah, kita nanti akan jabarkan arsitektur kota, nanti masuk ke arsitektur provinsi, dan sampai ke arsitektur nasional. Dan untuk pedoman arsitektur nasional tadi yang sudah keluar, 132 tahun 2022 itu akan menjadi pedoman kita untuk mengisi arsitektur di tingkat kota kabupaten. Selanjutnya, kalau untuk mencapai nilai yang optimum, kita harus melakukan review. Nah, arsitektur ini kita bangun selama lima tahun ya Bapak-Ibu. Nah, kalau di tingkat nasional itu dari tahun 2020 sampai 2024, mungkin nanti 2025 akan dibangun lagi yang baru. Nah, kami juga di kota kabupaten harus merefer ke arsitektur uh, nasional tersebut. Nah, ini ada klik referensinya, nanti itu akan langsung direct ke uh, perpres uh, arsitekturnya ya. Nah, ini saya juga sudah buka. Moga silakan kalau yang mau baca baca tentang Perpresnya dibuka saja Perpres 132 tahun 2022. Kembali ke slide ya untuk bahan levelingnya hampir sama mirip dengan yang kebijakan kita di level satunya itu antara konsep, antara perencanaan ya. Level 2-nya itu mengatur sebagian, level 3-nya mengatur keseluruhan. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau memang tadi Bapak Ibu sudah membangun dan sudah masuk di peta rencana atau edit eh, arsitektur tingkat kota yang ada di Perwal nomor 85, ini Bapak Ibu tinggal capture saja bahwa ternyata Bapak Ibu sudah melakukan. Ini contoh ya. Kan ada enam domain jadi, kalau namanya kita sudah mengisi, itu berarti kita sudah melakukan. Dan memang amanat dari Menpan sendiri untuk uh, arsitektur itu, kita ada aplikasi umum, yaitu yang namanya Abaskus. Jadi, semua arsitektur itu diupload melalui Abaskus, sehingga terkoneksi langsung dengan arsitektur nasional lewat satu aplikasi se-Indonesia. Jadi, kalau nanti, kalau Bapak Ibu ingin upload. Uh, melalui abaskus itu bisa menghubungi uh, admin di diskominfo nanti bahan arsitektur dari bapak ibu kita upload ke tingkat nasional. Nah ini yang harus ada ya bapak ibu. Jadi di level 3 itu domain arsitekturnya, proses bisnisnya itu dijabarkan ini contoh inspektorat itu nama urusan di RPJMD-nya sebagai pengawasan, uraian pro bisnis seperti apa. Terus, juga ada uh, referensi arsitektur nasional. Jadi, kita lihat ya di, di Perpresnya, itu referensi arsitektur nasionalnya apa. Kalau untuk pengawasan, untuk inspektorat, kodenya juga ada di sana, ID meta datanya juga ada di sana. Jadi, kalau untuk tiga kolom terakhir ini, uh, sudah given ya, di, diberikan sama uh, Perpres. Terus juga ada arsitektur datanya seperti apa ini juga diuraikan ini contoh saja ya bapak ibu nanti mungkin bisa lihat contoh-contoh yang ada di diskon info melalui link linknya itu ada terkait data aset daerah ini berisi uraian data jumlah aset daerah tujuan datanya kode referensinya kode opd penanggung jawab dan id metadatanya nah, ini standar template-template yang diberikan oleh Pusat ya terkait dengan arsitektur. Jadi bapak ibu tinggal capture kalau sudah ada di peta rencana. Eh di arsitektur tingkat kota tinggal di capture aja pak di perwalnya. Sudah masuk belum ya? Yang punyanya perangkat daerah. Kalau yang belum berarti masih ada di level 2. Atau level 1. Gitu. Masih berupa rencana untuk dimasukkan. Tapi kalau misalnya sudah ada silakan di capture ini sebagai level 3 nya. Nah, yang ada di perwal ya Bapak-Ibu ya. Jangan, jangan yang di slide kalau ini, kan di slide ini contoh. contoh saya nah, Ini 6, 6 domainnya harus ada ya. Jadi ada infrastruktur, ada keamanan. Bagaimana untuk Bapak-Ibu yang di perangkat daerah ternyata tidak mengelola aplikasi. Jadi tiga, kalau tidak mengelola aplikasi sama ya. Bahannya itu hanya sebatas mengetahui sampai level 3. Nanti untuk pemahamannya silakan di -monef sejauh mana pemanfaatan dari aplikasi-aplikasi uh, yang dimanfaatkan oleh perangkat layar tersebut. Jadi kalau di Bapak-Ibu hanya membangun aplikasi, tidak membangun infrastruktur, jadi untuk arsitektur infrastrukturnya kosong saja Bapak-Ibu. Jadi tidak usah ada. Jadi hanya mengisi arsitektur aplikasi. Nah, Kalau untuk aplikasi layanan dan data itu otomatis, dan proses bisnis ya, itu pasti otomatis. Karena kalau bangun aplikasi tanpa proses bisnis, yang jelas, itu tidak mungkin. Pasti ada data juga dan informasinya, dan juga layanannya harus seperti apa. Nah, kalau infrastrukturnya mungkin bisa nebeng, ya, ke Diskominfo, punya pusat data, punya server. Eh, perangkat daerah silakan tidak usah mengisi. Kalau untuk keamanannya juga sama, keamanannya mungkin ada keamanan-keamanan yang dilakukan sama Diskominfo. Itu mungkin bisa nanti dikoordinasikan dengan Diskominfo untuk mengisi arsitektur keamanannya. Nah, untuk level empatnya sama, Bapak Ibu. Jadi, silakan melakukan monev. Setelah monev itu, kita akan lihat uh, progres dari Bapak Ibu sendiri. Sudah sejauh mana arsitektur ini dilaksanakan? Uh, itu ada dokumentasinya. Nanti, kalau untuk tindak lanjutnya, bisa di level 5, Ada versi 1, versi kedua, gitu ya. Itu hampir mirip. Jadi, semua siklus leveling ini merupakan satu siklus manajemen level satunya perencanaan, level 2nya implementasi level 3nya terintegrasi atau terpusat level 4nya dimonef dan level 5nya dikembangkan secara berkelanjutan kita lanjut ke peta rencana ya Bapak Ibu nah, peta rencana ini sedikit berbeda jadi nyambung sebetulnya dengan arsitektur jadi arsitekturnya itu rumah desain rumahnya ya kalau eh, Bapak Ibu Bikin rumah itu kan ada arsitektur ya. Arsitektur itu the grand design, desain rumahnya seperti apa. Nah peta rencana ini, kita timeline-nya. Kita mau melaksanakan kapan. Jadi di sini merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPB yang terintegrasi. Jadi, Arsitekturnya gambarannya seperti apa itu silakan digambar gitu kan kalau bikin rumah juga gitu ya bapak ibu bisa ngedesain rumah oh, tingkat 1, tingkat dua ada berapa kamar misalnya seperti itu ya bapak ibu ya secara simpelnya nah peta rencana itu adalah gambaran timelinenya bapak ibu mau bangun berapa lama arahan dari kementerian pan rb Peta Rencana ini sama dibangun lima tahunan juga mungkin kita bisa jabarkan tiap tahunnya seperti itu ini ada muatan muatannya jadi yang diatur di petarancana itu harus uh, terdefinisi jadwal tentang tata kelola jadwal tentang manajemen jadwal tentang lain spb infrastruktur aplikasi keamanan dan audit jadi kalau bapak ibu bikin uh, aplikasi kapan mau di audit itu silakan dijadwal gitu di tahun ini di tahun kapan itu kita jadwal jangan sampai selama lima tahun rencana itu bapak ibu tidak sempat diaudit misalnya. di aplikasinya itu jangan sampai sempat. jadi kita harus coba ya di lima tahun itu minimal satu kali lah kita audit aplikasi yang punya kita untuk referensinya sama ya Nah ini peta rencana, ini levelingnya juga hampir sama. Di level 1 masih kita ada rencana bikin KAK-nya kalau bikin peta rencana seperti apa. Level 2-nya itu terdokumentasi sebagian muatan dari peta rencana. Dan level 3-nya sudah menyeluruh. Ini akan ada contohnya. Seperti ini bu Bapak-Ibu ya contohnya. Jadi kalau Bapak-Ibu bikin peta rencana, Bikin tabel seperti ini, siap kegiatannya apa saja? pic nya siapa? Tahun kapan kita akan melaksanakan? Kalau lebih detail, saya kasih contoh sharing yang ini. dilakukan di Skominfo ini. Saya share ya, ini lebih detail, kita langsung pertanggal, Bapak Ibu. Jadi, tanggal berapa kita lakukan, eksekusinya? Ini ada pic nya ya. Uh, misalnya ini Pak Purkon tentang layanan pusat data, kegiatannya ada 8 kegiatan untuk mencapai optimal nih evaluasi, tindak lanjut hasil evaluasi. Nah ini kita jabarkan tiap tahun itu langsung tanggal berapa nih. dilaksanakannya. Ini lebih detail. Mangga silahkan kalau memang ingin lebih detail, karena uh, lebih detail itu kita lebih bisa mengukur ya uh, capaian kita seperti itu Ini contoh saja Bapak-Ibu yang dilakukan sama Diskaminfo, silakan Bapak-Ibu juga membangun timeline masing-masing sebetulnya kalau biasa membangun kegiatan ada di KAK ya, itu kan ada timeline juga silakan di KAK-nya setiap kegiatan yang berkaitan dengan SPBE itu dijabarkan ke dalam peta rencana seperti itu Ini contoh-contohnya dan Biasanya nanti terkait dengan peta rencana ini akan tertuang di dalam RKA atau DPA kita ya Pak Bapak Ibu. Jadi berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPDE di perangkat daerah itu harus muncul DPA-nya itu berapa. Dan kita Kota Bandung posisinya ya untuk indikator keterpaduan rencana dan anggaran itu masih level 2. Kenapa? karena dokumen yang mendeskripsikan program kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPB itu kita belum punya. Di mana semua perangkat daerah harusnya itu terdokumentasi dengan baik. Jadi nanti ada anggaran tingkat kota gitu, SPB tingkat kota. Berapa sih bangun aplikasi di masing-masing perangkat daerah, berapa infrastruktur jaringan, berapa server, berapa pengembangan SDM itu harusnya kita bisa petakan, namun sampai saat ini, ini kita kesulitan. Ini mungkin nanti sama teman-teman dari Bapak Litbang, BKA, kita bisa rembuk bareng. Ya, ini harus kayak gimana nih, porsi anggaran SPBL untuk tempat kota? Jadi, silakan Bapak Ibu nanti di eviden e nya mencantumkan DPA masing-masing ya, untuk di indikator rencana strategis dan anggaran. Jadi, kita tahu. Oh, ternyata di dinas ini anggaran untuk mendukung SPB itu sekian. Ini silahkan DPA-nya di-upload. Ini untuk... Eh, jadi, yang terpadu dan terkendali itu arsitektur dan peta rencana itu bisa terpetakan eh, di DPA masing-masing, dan DPA itu bisa kita jabarkan atau ringkas menjadi... SPBE anggaran SPBE tingkat kota seperti itu. Jadi ya, kalau sudah ada semua mungkin nanti kita bisa masuk ke level selanjutnya ya tidak hanya di dua gitu. Kalau di sini, uh, nah sebagian anggaran dikonsultasikan kepada unit pengelola TK. Nah, Diharapkan semua yang dianggarkan di perangkat daerah itu dikonsultasikan ke kami di Kominfo kota Bandung, bapak ibu yang punya anggaran. Pembangunan aplikasi konsultasikan ke kami. Jangan sampai sudah dieksekusi hmm. baru dikonsultasikan. Ingin rekomendasi teknis udah bangun. Nanti mungkin bakal dijelaskan nanti oleh lebih detail sama bidang aplikasi ya mungkin ada Pak Kabit nanti dan teman-teman di sub Koordinator terkait dengan aplikasi. Ya, Indikator selanjutnya di perencanaan strategis ini adalah inovasi proses bisnis. Inovasi proses bisnis mungkin nanti bagian organisasi yang akan lebih detail menjelaskan di mana inovasi proses bisnis itu adalah dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi, menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemain penting. Itu definisinya. Nah, di sini juga Bapak Ibu juga melakukan konsultasi kan ke bagian organisasi ya untuk membangun provis probis yang ada di perangkat daerah. Dan provis tersebut itu mencangkup ada peta proses bisnis, peta relasi sama cross function ya. Kalau dulu sempat ada cross cross antar kegiatan di OPD ya. Itu ada di probis di bagian organisasi dan sesuai dengan Permenpan RB 19 nomor eh, tahun 2018. Ini untuk referensinya, aturan-aturan um, yang dipakai. nah Ini untuk muatannya di ProBis itu ada rekayasa ProBis. Jadi Bapak-Ibu yang membangun SPBE, sebetulnya kan merekayasa ProBis. Ya, yang awalnya manual jadi digital, pasti ada redesign, ada rework, ada removing. Removing itu... Uh, move ya, ada pemindahan ada outsource, atau mereplace atau auto automation yang awalnya SOP-nya 10 eh, tahap jadi tinggal dua tahap gitu. terus diotomasi lagi ya sama mesin misalnya seperti itu, jadi eh, peran dari human-nya di, dikurangi dan itu akan berdampak pada kualitas layanan yang akurat gitu. karena tidak ada lagi mungkin salah inputing data Terus ada double-double data, misalnya kita uh, mau integrasi dengan layanan yang lain sehingga tidak ada input double, itu bisa dilakukan dengan uh, inovasi proses bisnis di sini. Ini level-levelnya, ini hampir sama, ya level 1, level 2, level 3-nya. Ini ada dokumentasinya kalau untuk ProBIS itu, dokumen modal, model peta probisnya itu dilakukan. Dan bukti di dukungnya ada dokumen ProBIS saat ini, S is ya dan dokumen probis harapannya to seperti apa. Menggunakan BPR ini nanti bisa dikoordinasikan sama bagian organisasi ya Bapak Ibu ya untuk probis hmm. karena harus sesuai dengan uh, probis yang dibangun sama teman-teman dari bagian organisasi. Ini contoh-contohnya. Bisa dilihat ya ada tahapan SI seperti apa, tahapan to be seperti apa. Jadi kalau level 4-nya itu ada Monef, ada perbaikan. polimanya, 5-nya tentunya ada dokumentasi lamanya dan ada dokumentasi barunya. Seperti itu ya Bapak-Ibu untuk empat uh, indikator di perencanaan strategis SPBE. Nah, saya akan coba lanjut ke indikator TIK. Namun bakal ada narasumber selanjutnya nih yang akan lebih paham tentang TIK. Manga mungkin mungkin yang akan share di sini eh, siapa ya Pak Habib atau Pak Arif, mohon izin Pak yang akan share materi tentang TIK di sana ada eh, indikator aplikasi, indikator sistem layanan penghubung dari bidang aplikasi, mohon izin sudah ada yang bergabungkah Pak Arif, Pak I, atau Pak Heru yang mau menjelaskan terlebih dahulu terkait Indikator di domain, di aspek teknologi informasi dan komunikasi. Mangga silakan. Mangga Pak, eh, pak Ayi, mungkin Pak Pak Kabit, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum mungkin nanti ada eh, terkait dengan evaluasinya. Mungkin juga Pak Arif bisa menyampaikan juga pak bahan-bahan terkait dengan aplikasi harus seperti apa. Oke, nanti juga pak Heru ya sistem layangan penghubung harus seperti apa di aspek yang kedua di domain tata kelola enggak pak Bentar masih mute oh siap enggak udah Bisa unmute. Belum ya? Masih mute ya? Pak Habit okay. belum bisa. Kami belum bisa. Oke. Okay. Yang baik, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Ya, Tadi baik. sampai indikator nomor berapa ya, Pak Ganjar? Indikator nomor 14 Pak. Yang inovasi proses bisnis sekarang masuk di TIK, Pak, yang aplikasi pembangunan. Terima kasih. Paparannya boleh dilanjut yang tadi aja Pak Ganjar? Oh, enggak siapa? ya, Pak. Uh, baik Bapak dan Ibu, selamat siang. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sel wabarakatuh. Uh, saya coba uh, melanjutkan apa yang sudah disampaikan sama Pak Ganjar ya, kaitan dengan saya kebetulan di SP nya sebagai asesor di uh, aspek TIK gitu masuk ke dalam domain uh, tata kelola gitu ya uh, saya coba jelaskan dari indikator 15 sampai 18 saya coba uh, coba di dinaik aja bagaimana jadi aplikasi pembangunan aplikasi SPB ini seperti kita lihat ya, jadi sekumpulan program komputer ya dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas gitu ya. Jadi, nah di sini bagaimana hubungannya dengan apa namanya dengan uh, Penilaian SPBE, jadi aplikasi ini Bapak dan Ibu kalau membangun aplikasi ini harus ada perencanaannya, analisisnya, desain, kemudian implementasi dan pemeliharaannya. Ini ada frameworknya sebetulnya ya, bisa menggunakan framework SDLC, RAD, Waterfall, atau, eh, apa namanya ada yang namanya Agile Development ya, SCRUM ya, itu. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak-Ibu harus mengikuti uh, frameworknya seperti itu. Jadi harus ada perencanaannya seperti apa, analisisnya seperti apa, desainnya bagaimana, implementasinya bagaimana, dan pemeliharanya bagaimana. Itu. itu kaitan dengan indikator yang uh, 15. ya. Kemudian kita beralih paganya Ganyar Putan, ke yang 16. Ini kaitan dengan pusat data ya. Jadi pusat data ini kan pusat data ini mesin ya, server gitu ya. Jadi fasilitas yang digunakan untuk penempatan eh, apa namanya aplikasi atau data gitu ya. Nah layanan pusat data ini ber tujuan untuk menjamin ketersediaan penyimpanan datanya gitu jadi Bapak Ibu kalau punya aplikasi uh, punya data jangan disimpan di domain yang lain selain Bandung Kaidi gitu nanti di indikatornya di pertanyaan monet SPB itu ada beberapa pertanyaan misalkan uh, apa apakah sudah menggunakan domainnya uh, Bandung Kaidi atau belum misalkan kemudian Apakah mengetahui layanan pusat datanya? Bagaimana kira-kira seperti itu? Ya, jadi e, di sini, layanan pusat datanya harus menggunakan layanan pusat data yang ada di e, Kota Bandung. Dalam hal ini, ada di Diskominfo. Jadi, tidak boleh sembarangan menyimpan data di server, di misalkan di luar negeri. Gitu, ini tidak boleh. Ya, jadi harus tetap di Diskominfo. Info. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan itu di monetnya. Seperti itu, gitu nah bagi Bapak dan Ibu yang eh, apa namanya yang menyimpan data atau aplikasinya masih di luar Bandung Goadi silahkan dipersilakan untuk masuk aja ke Bandung ID gitu ya itu kira-kira itu kemudian kaitan dengan hmm, Oh ini saya balik ke yang lima 15 dulu deh Tadi yang indikator 15 itu mengenai pembangunan aplikasi ya. Jadi aplikasi ini tidak sembarangan ya. Uh, inovasi itu memang uh, sesuatu yang uh, diperbolehkan gitu ya. Tapi inovasi juga tentunya harus ada rambu-rambu. Jadi kalau membuat aplikasi itu uh, kita harus kaji dulu di diskom info sesuai dengan PRW 1338. Dan nanti uh, setelah dikaji ada rekomendasi. Nah itu. Diskominfo ini bukan membatasi, membatasi inovasi-inovasi uh, yang Bapak Ibu bangun gitu, cuma kita uh, kaji dulu bagaimana inovasi itu integrasinya dengan inovasi yang lain. Kemudian apakah inovasi yang akan Bapak Ibu bangun itu sudah ada apa belum gitu ya? Kalau sudah ada silakan gunakan. Inovasi yang sudah ada, tinggal kebutuhan fiturnya. Misalkan fiturnya ini perlu ini kita tinggal request saja ke diskominfo nanti kita tambahkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kaitan dengan PMO, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu PMO ya. Dan sekarang yang sudah berjalan itu koneksi exiting ada beberapa aplikasi yang sudah kita standarisasi ya, seperti persona surat online, kemudian multi set, kemudian ada aplikasi kewilayahan itu yang namanya si Paku. Nah, itu salah satu standarisasi aplikasi ya keuntungan dari sana dari aplikasi yang standar itu kita integrasinya lebih terkendali ya jadi data datanya terpusat di diskominfo jadi eh, keamanannya juga terjamin insyaallah ya kemudian saya beralih ke indikator yang nomor berapa pagarnya tujuh ya yang indikator 17 ini tentang jaringan intra ya, jaringan intra tertutup. Apakah Bapak dan Ibu sudah menggunakan jaringan yang disediakan oleh Diskinfo? Kemudian apakah jaringan itu apa sudah tertutup apa belum gitu. Nanti ada pertanyaan terkait itu di di apa namanya di monet SPB nya ya. Kemudian uh, Nah, ini kaitan dengan indikator delapan belas. Ini kaitan dengan SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah). Jadi, kita uh, punya tool, namanya kalau dulu itu uh, namanya mantra. Ya, di mantra sekarang sudah beralih uh, namanya SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah). Nah, bagi bapak ibu yang mempunyai aplikasi di perangkat daerah, silakan memberikan API-nya melalui SPLP. Nanti di beberapa pertanyaan yang ada di Monep SPB itu ada pertanyaan-pertanyaan terkait SPLP. Contohnya apakah sudah menyediakan API gitu dan e, tersedia di SPLP. Nah kalau belum silakan nanti konsultasi dengan kami dan rencananya sih kami akan e, melakukan melaksanakan BIMTEK kepada seluruh perangkat daerah mungkin di bulan Mei ya terkait dengan SPLP ini jadi semua perangkat daerah yang mempunyai aplikasi itu harus terhubung dengan SPLP jadi fpi nya disimpan di SPLP itu kira-kira seperti itu ya nanti e, pertanyaan-pertanyaannya mungkin e, berjenjang ya apakah SPLP nya sudah disimpan seluruhnya atau sebagian itu nilai yang akan kita nilai nanti apakah poinnya 1 2 3 atau 5 ya itu mungkin kaitan dengan SPLP jadi SPLP ini sistem penghubung yang dulu mantra ya kemudian yang terkait dengan indikator Uh, saya saya suruh ya Pak, ya. Elevator uh, eh 16 sampai 15 sampai 18. Apa yang 19 perlu dijelaskan juga agaknya Oke, ya. Iya, ya Pak. Um, mangga Pak kalau mau lanjut atau mau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu Pak buat terkait dengan aspek TIK akan bapak ibu yang mau bertanya terkait dengan yang tadi kami jelaskan silakan pak di chat ini ada ini ya dari pak Rudi di aplikasi Monev, untuk di level 1 bahasanya masih memahami atau mengetahui ya pak ya sementara di jari alasan tadi itu bentuknya draft atau dokumen jadi belum memiliki draft dokumen atau belum melaksanakan tahapan Tahapan di level 1, apakah OBD menjawab tidak atau tetap diisi ya dengan eviden aturan yang ada di pusat atau daerah. Jadi uh, memang ada customize ke perangkat daerah, karena ini penilaian tingkat kota, Bapak-Ibu. Jadi untuk perangkat daerah yang memang tidak membangun ya aplikasinya, hanya mengetahui. Tapi kalau membangun aplikasinya, tentunya harus uh, menyiapkan, draft ya draftnya di level satu, nanti di level 2 nya itu silakan berkoordinasi dengan diskominfo terkait dengan pembangunannya sampai nanti bapak ibu dapat rekomendasi tadi ya dari, dari diskominfo sehingga bisa langsung di level 3 Jadi aplikasi dari bapak ibu sudah tercantum di kebijakan, terus juga pas saat implementasinya di tata kelola juga sudah ada dokumen dokumentasinya ada. Dokumen koordinasi dengan Disrominfo, ada dokumen uh, tasi tentang rekomendasinya seperti apa yang harus dilakukan pada saat pembangunan, pengembangan aplikasi tersebut. Seperti itu mungkin ya Bapak-Ibu. mangga Maaf, ada lagi mungkin pertanyaan? izin bertanya apakah semua OPD harus membuat SPBE? Nuhun, karena bisa saja seperti kecamatan hanya menggunakan SPBE atau user dan mengkomunikasikan lagi ke masyarakat mulai dari mensos Penggunaan SPB mulai dari kecamatan seperti mengkomunikasikan tentang pelayanan secara online. Apapun takutnya kalau semua OPD seperti kecamatan membuat OPD eh, membuat SPB akan tumpang ini dengan SPB OPD lain yang memang benar di, dibuat khusus untuk OPD kecamatan. Ya Nuhun ini dari Bandung Kulon ya. Jadi memang bukan wajib membangun SPB itu membangun aplikasi ya Bapak Ibu di perangkat daerah wajib bangun aplikasi bukan tapi wajib uh, untuk mengetahui apa sih SPB SPB ini kita bareng-bareng paham karena pemanfaatan dari SPB itu juga kita harus tahu ada kebijakannya kita harus tahu tata kolonya Seperti apa uh, dan manajemen layanan tersebut harus seperti apa jadi bapak ibu yang menggunakan SPBE bisa mengev layanan-layanan yang diberikan oleh perangkat daerah lain, misalnya di kecamatan kan ada menggunakan SIPD, menggunakan Mang Bagja, menggunakan SPSE, menggunakan layanan-layanan yang misalnya Pesona dari diskominfo lapor dan sebagainya itu bisa kita review di tingkat perangkat daerah pemanfaatannya udah sejauh mana dan dikomunikasikan ke masyarakatnya udah sampai mana juga itu yang menjadi peran bapak ibu di kewilayahan termasuk juga memang jika memungkinkan membangun inovasi berbasis elektronik itu bisa saja nanti digabung dalam satu platform kota ya untuk layanan kewilayahan misalnya kalau kemarin kita sudah Eh, lakukan bahwa layanan kewilayanan itu menggunakan sipaku. Jadi semangat silakan bapak ibu berinovasi untuk mengupdate sipakunya itu. Walaupun nanti di dalam sipaku ada fitur inovasi dari Bandung Kulon, ada dari kecamatan yang lain itu silakan itu. Tapi satu platform semuanya bisa menggunakan saling berbagi mungkin jadi satu rumah ya di sipaku. Seperti itu mungkin kebijakan di tingkat kotanya sehingga bapak ibu paham oh kenapa sih Kak, kita harus pakai sipaku. Karena tadi kebijakannya kita mengatur, oh ada arsitekturnya nih, ada peta rencananya, ada tata kelolanya harus terpusat, jangan sampai betul bapak ibu di kewilayahan bangun sendiri tanpa tidak ada koordinasi ke pusat ke tingkat kota, jadinya nanti fitur-fitur atau inovasi yang bapak ibu tidak sustain, mudah-mudahan tetap kita bangun inovasi, walaupun nanti berbasis digital, elektronik, tapi harus terkoordinasi ke kami, tingkat kota, dan harus masuk di platform yang memang jadi platform umum untuk kewilayahan Seperti itu sih Bapak-Ibu ya. Izin untuk menambahkan, mungkin uh, dari uh, bidang aplikasi bisa menambahkan Pak Kabit atau Pak Arief, Pak Hirom, silahkan. Ya Pak Ganjar, terima kasih ya. Jadi kaitan dengan aplikasi, kemudian integrasi, kaitan dengan DWH, juga ya data yang terpusat ya karena diskom info ini sebagai wali data. Uh, jadi saya tambahkan ini semua perangkat daerah ini uh, punya kewajiban yes. untuk menyampaikan datanya ke diskom info. ya. Uh, itu terkait dengan... Uh, membangunan big data di kota Bandung jadi kita sedang membangun big data di kota Bandung data warehouse jadi perangkat daerah eh, diharapkan semuanya eh, bisa terintegrasi datanya ke diskominfo nanti di monep SPB nya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu jadi apakah datanya misalkan sudah eh, terintegrasi ke diskominfo atau sudah ada di Big Data Discom Nah kalau nilainya, kalau misalkan sudah tentu nilainya juga bagus, kira-kira seperti itu ya. Nah, itu bagaimana cara penggabungan datanya, boleh menyampaikan melalui SPLP ya, SPLP berupa API, atau melalui, eh, ngasih hak aksesnya juga boleh, hak aksesnya kita, kita read-only ya, untuk read-only ya. Kemudian, kaitan dengan tadi, eh, seperti ada pertanyaan apakah terkait dengan SPLP apakah perangkat daerah sudah menyediakan API di SPLP. Saya kira kalau di kecamatan itu ya tidak kayak yang tidak punya aplikasi atau OPD yang tidak punya aplikasi ini tidak tidak e, harus masuk ke SPLP yang membuat API di SPLP. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang kecamatan atau perangkat daerah yang tidak mempunyai aplikasi itu nilainya akan jelek gitu jadi kami eh, menganggap eh, bahwa itu SPLP-nya sudah masuk ke dalam SPLP-nya diskominfo. Contohnya begini, contohnya eh, kewilayahan atau kecamatan sudah menggunakan aplikasi sipaku, misalkan gitu. Artinya berarti dengan menggunakan aplikasi sipaku itu SPLP-nya itu sudah dipakai, sudah ada gitu ya. Jadi nilainya jangan khawatir nilainya itu akan rendah, tapi nilainya tentu akan e, tinggi. Artinya dengan Bapak dan Ibu dengan menggunakan aplikasi paku yang sudah kita standarisasi itu nilainya akan tinggi. Tapi aplikasinya ada beberapa yang sudah distandarisasi, misalkan ya, misalkan aplikasi kewilayahan, kewilayahan ada paku, udah ada multi set, udah ada apa lagi itu, ada eventing. Nah kalau salah satu ada yang tidak dipakai mungkin ada pesona ya ada pesona juga ada yang tidak dipakai mungkin itu berpengaruh nilainya di situ aja mungkin ya kaitan dengan SPLP kemudian kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan data warehouse atau big data mungkin itu akan berpengaruh ke sana nilainya ya jadi jangan khawatir misalkan nih kecamatan atau perangkat daerah yang tidak mempunyai eh, eh, apa namanya eh, aplikasi Jangan khawatir nilainya akan rendah dengan menggunakan aplikasi yang set, sudah kita bangun standarisasi seperti Persona. Nah ini e, nilai SPLP-nya tentu akan e, bagus ya karena e, SPLP-nya sudah e, kum gitu ya dimasuk di ke dalam e, aplikasinya gitu. Jadi yang di nilai itu pemanfaatannya kira-kira seperti itu ya. E, tambahannya mungkin baganya. Kenapa ya, Ya betul Bapak Ibu, jadi memang kami juga di tingkat kota jika menggunakan aplikasi umum dari tingkat nasional seperti kita melakukan uh, lapor ya pakai SPAN lapornya dari Kemenpan terus juga kita menggunakan uh, SPSE dari LKPP ya itu given sebetulnya mereka mengasih nilai levelnya langsung 4 jadi loncat tidak harus mengisi level 1 dua, 3 Nah, tapi bisa langsung level 4. Karena sudah terintegrasi, tadi SPLP-nya juga sudah disediakan, hanya kita tinggal memanfaatkan. Jadi kewilayan, uh, memang betul Pak, kalau lihat dari i uh, ada kewilayan yang luar biasa nih, saya share ya, mungkin izin Bapak-Ibu, saya share nih hasil Monef-nya, ini sudah 40% perangkat daerah yang mengisi, Alhamdulillah ya, kita berprogres terus sampai uh, 14 April. Nah ini saya share, Posisi kemarin itu, saya lihat luar biasa dari kecamatan ini. Ada Babakan Ciparai sama Bandung Kidul. Ini saya coba lihat ya, nilainya berapa sih dari kecamatan? 4,27 Luar biasa, indeksnya udah memuaskan nih, Pak Habit. Dari kecamatan, namun memang kita lah harus lihat nih di verifikasi nanti sama tim kota mungkin eh, evidennya seperti apa tapi kalau memang di kecamatan itu pemanfaatannya bagus ya untuk tadi aplikasi-aplikasi yang kita eh, provide ke kewilayahan itu nggak akan sulit dan nggak akan pusing oh kita harus eh, manage aplikasi manage infrastruktur kan nggak perlu lagi jadi nilainya udah given dari tingkat kota karena memanfaatkan aplikasi dan menyebarluaskannya ke masyarakat itu sudah poin penting di uh, Bapak Ibu di kewilayahan seperti itu ya. Mangga, uh, mungkin ada pertanyaan lagi ini dari DPP TSP Pak Kabit, uh, mungkin juga nanti timnya terkait dengan SPLP ini Pak, apakah harus ada perjanjian kerjasama karena menyangkut sistem keamanan informasi yang nanti menjadi sebuah eviden untuk pengisian Monek SPBN? ini gimana nih Pak? Apakah ada kerjasama, perjanjian kerjasamanya atau gimana Pak? Oh saya kira nggak usah pak, langsung aja nanti API-nya uh, masukkan ke SPAP untuk kaitan dengan uh, menyangkut sistem keamanan informasi. Ini biasanya kalau melakukan pentest ini maksudnya, kalau aplikasinya di pentest atau di PA ya, vulnerability assessment, nah biasanya ada, ada perjanjian sesama. Kalau SPAP itu sistem penghubungnya aja itu itu. Nah, nanti, pada saat pentes juga, ini langsung di pentes dengan spp nya juga. Gitu. Jadi, tidak usah ada perjanjian kerja sama. Itu mungkin, ya. Nah, untuk epidemi perjanjian kerjasama itu kalau ada pentes aja, pas pentesnya sama uh, atau PA, ya. Itu mungkin paling nyat. siap. Tonton, Pak, udah cukup, ya. Uh, udah cukup jelas dari PTSP. Ada lagi, Bapak Ibu yang mau bertanya. Sebelum nanti kita lanjut ke indikator selanjutnya, atau mungkin ada tambahan dari timnya Pak Habib mungkin Pak, ada Arief, Pak Arief boleh. atau Pak Hari, Pak Harul, atau Pak, Pak Haro, ada Manggaman, Manggaman, Manggak, silakan. Saya stop dulu screennya kalau mau. Oke, mungkin oh, dari Pak Harul dulu aja. Iya, Manggak, Pak Ah, boleh, boleh, boleh. Saya izin, ya. Baik, uh, jelas suaranya Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih perkenalan, uh, nama saya Kairo Ahmadi. Saya dari Subkoordinator Integrasi Sistem Informasi. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabir tadi, bahwa sebenarnya uh, kalau dulu kita menggunakan layan penghubung ini mantra, sekarang kita sudah beralih dalam proses peralihan menggunakan SPLP dua tools ini uh, dikembangkan oleh Kementerian Kominfo uh, jadi dalam proses migrasi kemarin sudah mulai kami bantu sih sebenarnya beberapa perangkat daerah itu sampai hari ini sudah ada lima lima perangkat daerah lima perangkat daerah yang sudah kami bantu uh, migrasi dari Mantra ke SPLP artinya di perangkat daerah itu sudah bisa uh, menggunakan eviden ini sebenarnya nanti bisa saja berkoordinasi langsung dengan kami terkait eviden uh, API-nya API mungkin screenshot API yang ada di uh, SPLP Nah terkait dengan pertanyaan uh, di indikator 18, uh, di terkait dengan apa namanya terkait uh, SPLP ini. Untuk level satunya, uh, sebelumnya gini, uh, bahwa level kota dengan dengan level uh, perangkat daerah itu ada sedikit uh, perbedaan. Sedikit perbedaan, maksudnya uh, level perangkat daerah itu bagaimana nanti menggaiden semuanya itu uh, mensupport ke uh, indikator ke level kota. Makanya kalau dilihat di aturannya, ada sedikit perbedaan indikator yang ada di perangkat daerah dengan level kota. Nah, yang untuk level perangkat daerah, itu ada lima level juga. Yang pertama itu yang pertama tahu dulu tentang sistem penghubung layan pemerintah SPLP ini. Kemudian yang keduanya, sudah ada API. Sebagian atau minimal ada. Minimal ada API yang sudah Uh, dimasukkan uh, ke tool SPLP ini kemudian yang ketiga udah semuanya udah masuk ke SPLP kemudian yang keempatnya uh, melakukan monef monef ini bisa saja nanti uh, kalau ada API yang error kemudian berkoordinasi dengan kami itu juga bagian dari bagian dari kiatan monef dan yang kelima itu adalah uh, tindak lanjut dari hasil-hasil uh, monitoring evaluasi tersebut kita. nah ini masing-masing evidentnya uh, yang pertama mungkin uh, cukup dengan apa uh, screenshot materi mungkin materi mungkin dat, kalau Bapak Ibu masuk ke yang kominfo juga menyediakan informasi tentang lain penghubung ini uh, kemudian yang kedua itu seperti yang saya jelaskan tadi terkait API yang sudah ada. Kemudian yang ketiga kalau seluruhnya itu maksudnya dari seluruh kebutuhan integrasi itu sudah semuanya. Sudah semuanya ada di SPLP. Kemudian yang keempat uh, bisa saja ini nanti berupa notulen atau uh, hasil review terhadap proses LPP yang ada di perangkat daerah. Dan kemudian yang kelima tindak lanjutnya itu bisa saja uh, apa perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan. Nah, kemudian eh, itu yang terkait dengan eh, eviden yang ada di eh, SPLP, Bapak-Ibu semua. Nah, eh, Bapak-Ibu sekalian tidak boleh khawatir karena di, seperti yang disampaikan oleh Pak Abi tadi di bulan Mei nanti kita akan mengadakan bimbingan teknis langsung dengan uh, tim teknis dari Kementerian Kominfo. Uh, rencananya itu di samping pengenalan SPLP juga kita uh, membuat apa namanya membuat akun bersama mungkin setiap perangkat daerah sehingga nanti seluruh untuk level kota seluruh perangkat daerah sudah menggunakan uh, layanan penghubung buatan dari Kementerian Kominfo ini Itu. nah nanti secara umumnya, seperti yang saya uh, liatkan uh, sistem penghubung uh, layan pemerintah ini semuanya bisa saling ber berkomunikasi data pertukaran datanya gitu. baik di antar perangkat daerah maupun dengan lembaga vertikal jadi umpamanya Bapak Ibu ingin uh, request tentang uh, data yang ada di Kementerian tinggal nanti dari akun Bapak Ibu sebagai admin di perangkat daerah minta, kemudian nanti sang penyedia tinggal peruh dan berlanggannya berapa lama bisa diatur sampai ke dalam itu. Nah, ini masalah teknisnya nanti mungkin waktu bimtek dijelaskan. Mungkin itu tambahan. Mungkin Pak Kabit, aja Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nuhun Ya. Jadi Bapak dan Ibu izin Pak Ganjar menambahkan nanti ini kan e, monet evaluasinya kalau tidak salah sampai e, selama bulan ini ya bulan April ya Pak Ganjar ya. Nah nanti mungkin setelah sedangkan Bimtek LPA itu di bulan Mei gitu jadi sudah selesai gitu ya monep mungkin nanti sampai Pak Ganjar ditinjau atau gimana memasukkan sendiri API API API-nya API itu ke SPLP setelah Bimtek mungkin itu ya mungkin Pak Ganjar nanti e, bisa menjelaskan terkait SPLP aja mungkin ya itu itu mungkin kemudian kaitan dengan apa namanya e, big data tadi juga ada hubungannya dengan SPLP jadi e, big data ini e, kita sebagai wali data itu punya, nanti punya data di, dari seluruh perangkat daerah Kemudian, nah datanya itu terkumpul di di kami di pusat data dan itu bisa melalui SPLP mungkin ya, melalui API atau melalui hak akses juga boleh. Itu aja mungkin ya Pak Harold. Oh, Mengapa Ganjar? Ya, kenal Pak. Mungkin dari Pak Arief, Pak Firman enggak kalau mau ada yang bisa? Ya sedikit saja mungkin tambahan Pak Kabit, Pak Ganjar dan rekan-rekan. Ini di salah satu indikatornya itu ada nanti mengenai. Uh, bentar saya coba share dulu ya. Ini di salah satu indikator nanti di... Uh, apa, tata kelola tik salah satunya adalah mengenai pembangunan aplikasi spbe tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh pak kabit cuma eh, saya sedikit mengapa mengelaborasi lah mungkin ya bahwa ini kan ada ada level 1 sampai 5. ya ada sedikit perbedaan di leveling dari eh, perspektif kota ini perspektifnya skpd ya di antaranya hmm. adalah bahwa eh, perlu adanya koordinasi ya koordinasi si. dari perangkat daerah kepada Diskominfo perihal pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Nah, nanti kita akan nilai juga perangkat daerah apakah perangkat daerah sudah melakukan koordinasi dalam setiap tahapan-tahapan pembangunan. Di antaranya ini pada level tiga perangkat daerah harus melakukan koordinasi dengan Diskominfo melalui yang namanya Project Management Office. Nanti mungkin sebagian perangkat daerah sudah melalui ini ya. Nanti kalau ada perangkat daerah yang mengajukan untuk pembangunan sistem nanti kita akan arahkan uh, melalui sistem project management office. Jadi uh, seluruh mulai dari perencanaannya, pembangunannya, kemudian siklus-siklus pembangunannya gitu nanti kita akan uh, pantau dan kita akan dampingi. Kita memastikan bahwa pembangunan ini sesuai dengan standar-standar yang sudah uh, ditetapkan oleh Diskominfo termasuk juga harus ada seperti dokumen teknis ya. Ada dokumen proses bisnis, ada dokumen perancangan, user manual, source code, nanti itu dipersyaratkan. Nah ini diantaranya kita menilai, ya ini instrumen dari level 1 sampai 5 ini diantaranya menilai mengenai uh, hal tersebut. Nanti uh, penjelasan ini nanti ada di, di, di panduan indikator uh, pembangunan aplikasi SPBE. Nah kemudian satu lagi dari saya mungkin di salah satu indikator juga ada yang namanya mengenai Uh, integrasi data integrasi data kalau tadi Pak Hairul itu lebih dari sisi SPLP nah integrasi data di sini lebih kepada bagaimana perangkat daerah uh, men-share data-datanya di uh, suatu sistem yang namanya uh, data warehouse tadi juga sudah disinggung ya atau DWH nah saya sedikit uh, share sedikit mungkin ya mengenai uh, DWH ini nah, nanti uh, setiap urusan-urusan akan kita masukkan ke dalam yang namanya data warehouse sehingga ini menjadi suatu tempat data bersama, data bersama yang bisa dipakai oleh perangkat daerah lain. Terutama juga bisa diakses oleh pimpinan dalam mengakses informasi-informasi strategis terutama dari pemerintah Kota Bandung. Ini salah satu representasi DWH ini bukan DWH-nya, tapi ini adalah representasi dari DWH-nya sendiri, yaitu sistem informasi eksekutif. Di antaranya ini ya sudah muncul di layar. Ada yang urusan kesehatan, saya sepita saja tidak akan detail. Ada urusan pendidikan, ada urusan kependudukan, ada juga CCTV, sosial, dan lain sebagainya. Ini secara bertahap akan terus kita kembangkan. Oleh karena itu, perangkat daerah dimohon kerjasamanya ke depan. Selain juga bukan hanya karena masalah penilaian SPBA ya, cuma ini untuk kita saling berbagi data. Mohon jika suatu saat diskon Info meminta data untuk berbagi data untuk urusan-urusan di perangkat daerah Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk dibantu, di-share datanya kepada kami dalam format apapun yang ada di perangkat daerah, sehingga nanti data ini kita bisa simpan di tempat yang aman, kita bisa share juga kepada perangkat daerah lain, tentu dengan keamanan informasi, dan juga bisa diakses oleh Pak Wali di dashboardnya nya gitu, sehingga membantu nanti kebijakan pimpinan. Uh, itu mungkin dari saya tambahannya, Atunun. Ya, ada lagi mungkin Pak Kabit dan ya, non, Pak Arif, ya Pak Firman ada tambahan? Nanti Pak. atau Pak Kabit ya, untuk selanjutnya kita bahas dua lagi ya indikator yang di tata kelola. Uh, saya coba saya screen. Nah, ini ada indikator tim koordinasi SPBE, di mana. Di tingkat kota sendiri, Bapak Ibu sudah membangun tim yang diketuai oleh Pak Sekda sebagai Ketua Tim Koordinasi, karena SPBE ini bukan e, cakupannya hanya diskominfo, jadi harus naik di level yang lebih tinggi, yaitu di Pak Sekda. Ini ke, timnya itu merupakan para, para pejabat e, dalam tim yang diberikan tugas untuk mengendalikan, mengarah, dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan. Perumusan kebijakan penerapan SPBE di instansi Kota Bandung, ya, tim koordinasi SPBE dapat disejajarkan dengan tim pengarah TIK, komite ataupun steering komite yang mempunyai tugas seperti di episode sebelumnya. Nah ini contoh muatannya referensi ruang lingkupnya uh, tim koordinator SPBE uh, dijabat oleh sekretaris. Nah, di sini sudah diamankan berarti sudah oleh Pak Sekda ya. Ayu, ini Uh, mungkin arahannya kemarin sudah jelas bahwa kita harus bareng-bareng semua uh, mengetahui SPB, minimal mengetahui dulu, Bapak-Ibu yang memanfaatkan jangan sampai kita memanfaatkan banyak layanan digital tapi tidak tahu uh, mulai dari kebijakannya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, manajemennya seperti apa. Itu kita coba belajar bareng-bareng ya Bupak-Ibu. Di sini juga kami dari Diskominfo Kota Bandung juga sama, sedang menggali juga ilmu tentang SPBE, belum uh, sepenuhnya juga kita uh, baik, jadi kita perbaiki masuk bareng-bareng. Nah Untuk tim koordinasi ini mungkin akan ada yang jadi uh, di perangkat daya itu jadi tim kota. Ada beberapa yang di SP sama Pak Sekda. Mungkin nanti juga kita sedang menunggu Kepual timnya yang sudah dimasukkan ke bagian hukum untuk dijadikan uh, aturan ya untuk tim penyelenggara SPBE di tahun ini. Nah, ini nanti kita akan dokumentasikan tim koordinasinya, uh, berapa kali rapat-rapat dengan Pak Sekda, berapa kali sosialisasi, notulensi rapatnya, nah, mungkin perangkat daerah, yang memang mengelola uh, SPBE di masing-masing perangkat daerah silakan bangun tim masing-masing di perangkat daerah sehingga SPBE di perangkat daerahnya itu bisa sustain ya jangan sampai tidak ada yang mengelola SPBE di perangkat daerah apalagi kalau memang uh, membangun sendiri uh, SPBE-nya ya kalau mungkin memanfaatkan mungkin bisa sesuai dengan SOTK, ya ada fungsi uh, di untuk memanfaatkan uh, persuratan di bagian umum misalnya di Upa gitu silakan. Tapi kalau misalnya khusus di SKPD atau di perangkat daerah itu membangun itu otomatis harus harus punya tim yang di -SP kan oleh kepala OPD-nya masing-masing. Ini untuk di tim, tim koordinasi ini nanti kita akan share biasanya Pak Sekda itu tiap bulan akan melakukan monef ya. Nanti bapak ibu yang memang sudah mengisi monef yang tadi juga sudah disampaikan di uh, contoh ya uh, Bandung Kidul ya ini udah nilainya 4,2. Nanti ini akan dilihat sama Pak Sekda. Ini kan ada yang belum audit, oke okay, belum, tidak masalah. Terus manajemen ini penerapannya udah tiga nih penyelenggara udah tiga, bener enggak? Udah lima penyelenggaraan SPB-nya udah lima nih dari Bandung Idul. Kita bisa lihat uh, evidennya apa. Nah, ini mungkin bisa jadi patokan ya nanti ke depannya mungkin perangkat daerah yang sudah levelnya tinggi kita bisa publish mungkin Pak Arif ya uh, aplikasinya kita bisa publish levelinnya. Sehingga kita bisa bareng-bareng nih siapa yang sudah bagus ya kita tinggal nyontoh yang sudah bagus. Seperti itu. Ini mungkin Bapak, Bapak Bung Kidul, kita coba lihat ya. ini seperti apa, ini kita bisa lihat. Ini kan nilainya, nilainya 4, 5, 3, 3. nanti Pak Sekda sendiri bakal melihat. Betul nggak sih perangkat daerah uh, sudah sejauh malam? Nanti kita akan ada expose, itu akan ada di uh, kegiatan di tim koordinator. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin akan diundang level-level yang paling tinggi nanti akan disebutkan siapa saja silahkan expose. Kalau misalnya nanti tim verifikator kota ya kita yang sebagai penilai ya di tingkat kota memberikan nilai sama nanti atau beda nanti akan di, ada kayak uji ya ada pengujian lah yang dilakukan oleh Pak segmen seperti itu. Nah untuk terakhir ini ada indikator 20 yaitu kolaborasi penerapan SPBE di mana merupakan wadah untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi instansi pusat atau daerah, perguruan tinggi, lembaga pelaku usaha dan masyarakat. Nah, ini juga manfaatnya ada Penyampaian ide gagasan tentang SPBE itu ada di indikator ini: pengembangan infrastruktur dan aplikasi dari kontribusi komunitas (TIK), peningkatan kompetensi teknis, perbaikan kualitas layanan SPBE, penelitian kajian, pengembangan SPBE, penyelesaian masalah, dan kepentingan untuk kepentingan bersama. Di sini memang adanya forum kolaborasi SPBE, jadi kalau kolaborasi itu ada antar pemerintah dan non-pemerintah, kami juga sudah menggandeng. Uh, tell you ya dan juga beberapa teman-teman startup juga untuk ikut bantu kami di diskominfo di, di Kota Bandung untuk layanan-layanan digital kami. Uh, terus juga di sini ada pertemuan-pertemuan. Kita juga mengundang, kita juga mengundang media ya untuk publikasi. Kita bekerja sama dengan Detik, Tribun, segala macam untuk partner-partner media di Kota Bandung. Ini contoh mungkin di PTSP mungkin salah satu kolaborasi yang paling besar untuk layanan kan ada di molpa yang publik. Bisa masuk itu sebagai wadah kolaborasi. sini semuanya ada ya instansi pusat bisa masuk, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga, pelaku usaha, masyarakat. Ini sama kalau untuk levelnya mungkin di perangkat daerah yang memang membangun inovasi berbasis digital sudah menggunakan layanan punya pemerintah kota atau belum, kalau tidak membangun ya, itu hanya tinggal menggunakan udah sejauh apa dimanfaatkannya udah dikolaborasikan belum disosialisasikan belum sama masyarakat nah, misalnya di kewilayahan tadi penerapan kolaborasi kita lagi membangun yang namanya super app super app itu dimanfaatkan atau belum sama kewilayahan silahkan dikolaborasikan dengan karang tarunanya untuk mengisi Uh, misalnya informasi tentang uh, di kewilayahan ya dengan ibu-ibu uh, PKK silahkan digunakan di sini. Nah ini contoh-contohnya memang di sini contohnya itu ada layanan publik berbentuk super apps itu semua layanan itu di dalam satu uh, apps ya dan kami sedang coba membangun mudah-mudahan nanti terus diupdate. Uh, dan kita juga meminta bantuan dari perangkat daerah untuk memanfaatkan terlebih dahulu super app yang sudah ada. Nanti juga kita akan updating teknologinya. Ya, sudah ada, memang kami e, membangun super app, Bantung Daya itu berbasis kolaborasi, di mana semua masyarakat bisa punya akun, bisa punya halaman masing-masing layaknya media sosial. Di samping itu ada forum diskusinya di sana. Dan tentunya harapannya ke depan layanan-layanan yang ada di perangkat daerah itu bisa terintegrasi di dalam super apps. Nah, kami uh, untuk tahap satu ini kita lagi coba prototip, ya kita pasang SSO di beberapa layanan di dinas, ya contohnya di PTSP, di Disnaker kita coba lagi coba uh, bangun SSO-nya sehingga dari Sadayana ke Disnaker tidak perlu lagi login dari Sadayana ke DPMPSP tidak perlu lagi login. Mungkin nanti ke depan banyak layanan-layanan publik yang bisa diakses melalui Sadayana dan termasuk juga layanan-layanan non pemerintah. Karena tadi ya kolaborasinya bisa dengan akademisi, bisa dengan startup, itu kita juga bisa kolaborasi untuk SPB ini. Untuk materi tentang Tata Kelola ini sudah habis, Bapak Ibu. Jadi ada 10 indikator yang sudah kita bahas, dari mulai aspek perencanaan strategis, terus tadi tata, tata ya, dan terakhir untuk penyelenggaraan. Jadi total ada 10 indikator. Jadi kalau dari hari pertama kita sudah bahas 20-an indikator. Jadi harapkan di Imonet kita, di dashboardnya ini tentunya harapan kami saya akan coba report kepimpinan, Kepala Asisten, Kepala Sekda, Kepala Kadis, report dari progresnya semua perangkat daerah minimal sudah menyelesaikan 20 indikator. Karena tadi sudah kita jelaskan ya, masing-masing indikator harus seperti apa. Mangga, silakan Bapak Ibu kalau yang mau bertanya ini mudah-mudahan yang tes bang pol dari empat eh dari dua ya dua pertanyaan bisa maju sampai 20. gitu kan kita sudah share badan pendapatan daerah ini udah 10 pertanyaan nih mudah-mudahan bisa hari ini bisa selesai 2, jadi 20. puluh ya, silakan kalau masih ada yang bingung masih ada yang mau bertanya silakan nggak Bapak Ibu, Enggak ada yang mau ditanyakan? Ini 10 indikator sudah kita bahas, ya, di domain tata kelola. masih ada yang belum paham, belum mengerti. Nah, ini kan target kita, kalau untuk pemanfaatan sampai mengerti itu bisa sampai level tiga. Tapi kalau untuk yang bangun sendiri, kalau pemahamannya, ya tentunya harus terikat, ya. Tadi kita udah ada kebijakannya, silahkan kebijakannya diimplementasikan. Bangun aplikasi harus direkomendasikan ke diskopinfo. mengadakan server komunikasikan. Tadi, semua anggarannya kan harus di, dikoordinasikan ke tim kota seperti itu. Nah, Mudah-mudahan nanti ke depannya ya, kita di penganggaran nggak level 2 lagi. Mencantoi di nah, penganggaran, kita kan levelnya dua nih, Pak. Bapak ibu nih, nah tingkat kematangan keterpaduan rencana dan anggaran kita levelnya dua, karena anggaran kita nggak tahu nih, SPB Kota Bandung 2023 berapa, anggarannya nggak tahu Pak jadi mudah-mudahan dengan Bapak Ibu upload anggaran di dinas ada berapa terkait dengan SPB ya kita bisa hitung anggaran Kota Bandung berapa termasuk juga kita pendalaman melalui SIPD ya, cuman dari SPD tidak bisa terdefinisi ya kita perlu bantuan dari bapak ibu nih untuk mendefinisikan berapa sih jumlah anggaran yang ada di perangkat daerah masing-masing. Oke masih ada pertanyaan bapak ibu sebelum kita tutup ya karena sebentar lagi akan sholat zuhur kita akan simpulkan terlebih dahulu untuk tata kelola ini. Ada lagi pertanyaan? Bapak-Ibu, Mbak silahkan silakan kita buka diskusi. Belum? Udah paham atau masih bingung? Sepertinya masih pada bingung ya. Kalau masih pada bingung, boleh sendiri nanti WA atau apa? <laughs> kaitan, kalau kaitan tetap kelola ya? Ya, biasanya kalau bingung udah ada bayangan Pak Kabut ya, Bu Hani gimana nih bingungnya? Iya. Boleh silakan Bu. Coba cerita deh Bu. itu Biar nanti juga yang lain pada ngobrol. <laughs> silahkan kita diskusi aja. Kalau mau komunikasi lewat PA juga bertanya. Boleh Pak Ganyar, setelah ini mungkin boleh. Iya boleh boleh. Ke Discominfo. Ya, Kalau nah. mau main ke info silahkan. Kalau enggak, saya apa, enggak. lagi standby <laughs> Pak. Nggak bisa di keliling sama perangkat daerah mohon maaf mana lagi coba jadi help desk. Jadi oh, ya. <laughs> standby. Mangga Bu Hani, Atau bertanya kalau, ke help desk ya, ya. Kalau masih bingung, bingungnya apa nih? Saya, saya coba bantu dulu nih. Bingungnya dari mana nih? Gimana nih, Bu? Mau cerita enggak? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih, uh, Pak Kabit. Terima kasih kesempatannya Pak Ganjar juga. Uh, mungkin bingungnya karena memang uh, kemarin saya pikir uh, isian hanya 10, ternyata 47. puluh <laughs> tujuh. Saya baru nge <laughs> Mas, oh iya ada empat domain dan masing-masing domain beranak banyak gitu ya, betul. <laughs> 47 itu nah. 47 indikator ya iya indikator ya. belum ada ya. ini jadi mungkin memang uh, belum uh, baru terbuka hari ini oh ternyata uh, ada isian lain yang kemarin kan hanya soal kebijakan hanya upload dasar-dasar uh, hukum saja nah, mungkin ini ada beberapa dokumen yang harus disediakan memang uh, di perangkat daerah seperti kami memang memiliki aplikasi, tapi belum ada kayak probis dan sebagainya, mungkin itu yang harus disiapkan. Uh, hanya kebingungan, mungkin belum baca detail ya satu-satu gitu, baru, alah banyak ini. <laughs> Saya baru lihat, oh orang lain udah ngisi banyak. Kalau saya baru kemarin aja arahan dari Pak Ganjar ngisi 10, ya udah isi 10 gitu kan? Ya, yeah. pas ternyata hari ini kebuka lagi gitu kan. Pemahaman saya, oh ya, masih banyak lagi yang harus saya detailkan gitu kan? Mungkin... Uh, saya akan coba isi semampu saya dulu ya. Nanti kalau yang belum kayak perlu ada monev, perlu ada rapat dan sebagainya mungkin itu tindak lanjut selanjutnya yang saya akan laporkan kepada atasan untuk melengkapi eviden dari isian SPBE ini gitu. Ya hanya bingung saja Pak, masih mungkin harus apa pelan-pelan bacanya gitu Harus Oh iya ternyata begini gitu. Ini kan baru saya kaget. Waduh masih banyak. <laughs> Jadi bingung bentar mulai dari mana gitu. Saya pikir kemarin 10 udah aja selesai. <laughs> ternyata masih banyak. Uh, cuma itu aja sih Pak Mungkin nanti kalau uh, saya ada kesulitan mohon bantuannya mungkin uh, dari Diskom info untuk uh, apa ya uh, diskusi mungkin ya Pak ya. Yeah. Uh, itu saja sih. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atunuan Bu udah curhat. Jadi betul Bu. Jadi kalau kita belum paham ya, artinya kayak di kewilayahan hanya memanfaatkan. Terus misalnya di dinas udah bangun aplikasi, tapi kita belum paham nih uh, sejauh apa aplikasi yang kita uh, lakukan itu uh, keterukurannya itu seperti apa ini, karena kita belum paham uh, kebijakan SPBE-nya. gitu. Dan kemarin kita sudah sosialisasikan ada sepuluhan indikator ya untuk kebijakan. Nah kebijakan tersebut harus diimplementasikan. Nah sekarang memang kita baru implementasi nih di apa domain tata kelola. Tata kelola berarti semua yang kita bangun harus tertata kelola ya. Baik dari sisi uh, tadi aplikasinya, infrastrukturnya, sistem layanan penghubungnya seperti apa. Mungkin tadi juga ada penyelenggaraan ya timnya, ada tidak timnya, terus juga ada kolaborasi nggak dengan pihak-pihak lain. Kebetulan kalau di Cipta Bintar nih, kan sebetulnya bakal ada platform berbagi bersama ya satu peta. Nah itu juga akan sangat penting Bu, kalau memang dokumen-dokumen teknisnya, dokumentasinya bisa tertata kelola dengan rapi sehingga nanti pas saat di-share ke perangkat daerah terkait dengan satu petanya itu bakal lebih mudah termasuk juga layanan Simpleman kemarin itu Pak Sekda meminta ke kami coba integrasikan dari mulai lahir sampai meninggal jadi mulai salaman di disduk sampai simplemen di dicipta bintar gitu di dalam satu plafon terintegrasi nah ini memang fungsi dari tata kelola itu E, kalau di perangkat daerah bikin layanan masing-masing, saya loh itu bakal sulit tercapai Tapi kalau misalnya kita e, mulai nih pelan-pelan, memang nggak apa-apa bu, gitu ya. Pelan-pelan mulai memahami, oh ternyata memang kita harus ada arsitektur, ada domain-domain yang memang harus diatur. Kita langsung jabarkan ke peta rencana nih, mau dijadwalkan kapan, anggarannya ada atau tidak, berapa, gitu ya. Terus juga tadi probisnya seperti apa, ada mau di otomasi atau di redesign ataupun apapun di probis itu bisa kita jabarkan. Terus nanti masuk rekomendasinya aplikasi Bapak-Ibu bisa dikomunikasikan ke diskom.info. Servernya nanti ditaruh di pusat datanya di mana jaringan internetnya juga untuk uh, menghubungkan layanan-layanan digital harus seperti apa karena mungkin kalau sekarang ini posisi internet masing-masing itu bisa saja tidak efisien karena harus akses internet beda-beda provider harus internet tapi kalau misalnya satu provider itu layanan internetnya bisa jadi lokal gitu. tidak perlu lagi akses internet misalnya antar akses Bandung Bandung.id di, di lokasi menggunakan Wi-Fi Bandung misalnya ya itu Aksesnya lokal dan biayanya bakal lebih murah, lebih efisien seperti itu. Oh, kita jadi paham. Oh, kita tidak perlu lagi menganggarkan jaringan internet. Kita mungkin perlu routernya aja biar sinyalnya makin bagus. Misalnya di gedung uh, Cipta Binpar di lantai 2. ya gitu. Uh, tapi akses point yang ada di Kominfo ditaruhnya di, di MPP misalnya kayak gitu. Itu bisa aja di disediakan oleh perangkat daerah tanpa harus menganggarkan bandwidth internet ya itu jadi sedikit sedikit sedikitnya terus paham ya Bapak Ibu ya tentang tata kelola yang baik seperti yang termasuk eh, tadi sistem layanan penghubung nih berarti wajib nih Bapak Ibu kalau misalnya bikin aplikasi kayaknya harus open API ya kalau sekarang gitu kenapa kalau nggak open API nggak bisa terstandar eh, datanya nggak bisa lewat tuh ke SPLP gitu gimana cara ngelawatnya kalau nggak ada api nya itu kan berarti jadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah kalau membangun aplikasi harus terstandar nah kita akan rekomendasikan standar-standar sesi -standar itu melalui tadi pak Arief ada namanya PMO Project Management Officer silahkan daftar di sana rekomendasi teknisnya nanti akan dilakukan oleh tim dari Diskominfo mengarahkan bapak ibu untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi yang lebih baik dan memang bertahap Bapak-Ibu ya, semua juga teknologi memang berkembang dengan cepat. Kami juga di diskominfo ketinggalan nih informasi tentang teknologi. Pengembangan teknologi udah maju, teknologi kita juga banyak yang sudah harus diupdate. Ya mudah-mudahan tadi dengan adanya penyelenggaraan SPBE, ada tim, ya kita tahu nih posisinya kalau kita sudah monef, posisi SDM kita sampai mana. Posisi kalau kita tidak bisa memenuhi Resource yang ada tadi ada kolaborasi jadi jangan sampai kita bangun tapi kita nggak sanggup gitu ya kita bisa bantu uh, akselerasi dengan teknologi-teknologi melalui kolaborasi kami sendiri uh, membangun kolaborasi ya dengan beberapa big tech company kenapa bukan masalah gaya-gaya gitu ya wah kayak saya kita pakai code uh, dari Google bukan masalah gaya. Kenapa? Karena teknologi Cloudnya Google itu udah canggih dan kita perlu atau ya perlu pemahaman-pemahaman pengembangan teknologi misalnya seperti itu. Itu contoh saja ya untuk untuk pembelajaran kita sebenarnya nah, ini contoh. Terus mungkin teknologi dari luar uh, dari perusahaan-perusahaan big tech company, siapa yang mau share ke kita? Ya kita siap belajar, siap kolaborasi. Itu di. Uh, kolaborasi atau mungkin kita pakai dari pusat ya siap kolaborasi kita datang ke Kemenpan untuk uh, kolaborasi datang ke Kemenagri untuk kolaborasi silahkan bapak ibu membuka wawasan seluas luasnya terkait dengan SPB ini karena pengembangan teknologi itu cepat banget sangat cepat sangat cepat jadi kalau kita uh, nggak cepat cepat berubah ya itu mungkin nanti akan ada di manajemen besok ya, di hari Senin ya terkait dengan domain manajemen ada manajemen perubahan gimana cara-caranya kita untuk merubah dan tim koordinasi ini itu adalah jadi agen-agen perubahan kita di tingkat Begitu. itu mungkin Bapak Ibu ya kesimpulan yang ada di hari ini di domain tata kelola jadi silakan Bapak Ibu pahami bahwa tata kelola ini harus kita implementasikan berdasarkan kebijakan yang sudah tertuang kita harus coba implementasikan sedikit demi sedikit sehingga bisa terpertapa dengan rapi kita lakukan pengembangan secara berkelanjutan dan eh, tidak sampai beres launching udah beres gitu ya tadi ada siklus gitu sendiri yang memang harus terus dilakukan dan mungkin poinnya saya pernah dapat dari salah satu startup Poin dari manajemen siklus ini bisa saja dilakukan berkali-kali, Bapak-Ibu. Jadi bukan satu tahun, cuma dua kali monef. Misalnya. Bukan, tapi misal ini saya dapat info dari salah satu startup besar di Indonesia, mereka melakukan siklus agile atau siklus siklus pengembangan aplikasi itu bisa ratusan kali dalam satu tahun. Bagaimana mereka membangun, mengembangkan monef, evaluasi mengembangun lagi terus aja siklusnya seperti itu karena kenapa kebutuhan dari penggunanya cepat dan memang kalau untuk swasta kan ya mereka bergerak kalau tidak cepat berubah bakal bisnisnya diambil sama orang ya kalau di swasta tapi karena mungkin pemerintah sekarang kita tidak bersaing ya tapi kita memberikan trust ke masyarakat bahwa kita itu memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat seperti itu mungkin itu ya bapak ibu dari Susi tata kelola mudah-mudahan ada oh ada yang right hand nih mangga uh, kang jandi ya dari distrik silakan kang. Oke okay, uh, sebenarnya terima kasih uh, pak Ganjar pak Kabit juga mungkin izin sedikit ada pertanyaan juga terkait dengan yang tadi yang integrasi uh, PPD eh tadi apa sih eh, Pusat data itu harus IPPD kah Ininya, integrasinya. Untuk pusat data nasional ya Lupain itu. Pusat data. Ya, jadi mm -hmm. untuk pusat data sendiri memang uh, diamanatkan kita menggunakan Kang gitu. Jadi kalau memang uh, kita punya server mm -hmm. sendiri kan memang tanggung jawab kita ya untuk mm -hmm. mengelola, momentum mengupdate. Mm -hmm mungkin di distrik punya server sendiri, tapi kalau memang nanti kedepannya itu butuh space, PDN ini sangat terbuka banyak ngasih banyak space kosong dan itu diwajibkan kalau memang uh, indikator pusat data ini mau naik gitu, jadi pemanfaatan hmm. pusat data nasionalnya itu harus tinggi baru kita bisa naik level nih, tapi kalau memang uh, kita itu bisa mengelola sendiri sebetulnya memang belum ada aturan wajib tapi tentunya ya resiko dan semua tanggung jawabnya memang dibebankan ke yang menggunakan yang yang mengelola server itu sendiri sih kami itu. Jadi mungkin selama ini mungkin disk ya mengelola sendiri ya tanggung jawabnya mungkin jadi masing-masing ya. Tapi kan intinya kalau tata kelola apakah dengan mengelola server masing-masing itu bisa tertata pola dengan baik ya kalau masih bisa reporting segala macam atau mirroring ataupun misalnya datanya bisa tetap disampaikan ke kominfo, ke, ke tingkat kota itu tidak masalah terus juga nanti di tingkat nasionalnya hmm, okay, okay. mungkin okay. backup datanya mungkin Kang bisa dimanfaatkan sebagai backup data ataupun apapun lah ya jadi tetap ada koordinasi dan kolaborasi itu Walaupun memang di Distik sudah punya data server sendiri ya seperti itu sih Kak. Oke, berarti untuk evidennya sendiri hasil reporting pusat datanya sendiri yang misalnya kalau punya server kita sendiri, berarti evidennya itu hasil reportingnya saja begitu ya? Oke. Okay. Ya. Jadi kalau report dari server sendiri hmm. itu biasanya hanya level 2, kalau level 3-nya hmm. itu tingkat kota. Jadi server yang dikelola sama distik, itu udah oh, koordinasi okay. dengan Kominfo. Nanti level empatnya okay, koordinasi okay. dengan tingkat nasional seperti itu sih tahapannya. Ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lah okay. untuk nasional karena memang amanat dari Kemenkominfo juga ini udah triliunan disediakan dari negara katanya. <laughs> Jangan sampai double. gitu. Kemarin yeah. kalau saya share dari Kemenpan itu memang ada tujuh ratus yang menganggarkan server ya, masing-masing pusat data di Indonesia itu double, double gitu ya. Jadi sayang, silahkan manfaatkan segang. seperti itu. Oke, oh, oke, okay. okay. untuk yang berikutnya mungkin untuk masalah Monef sendiri ya. Untuk monyet tata kelola, bisa seperti monyet uh, aplikasi ataupun ini tadi in, uh, integrasi API itu. Uh, bisa dilakukan teknisnya seperti apa? apa langsung mau ke siapa gitu kira-kira kang -kira, untuk teknisnya? kalau integrasi tadi SPLP ya bisa langsung ke Pak Hero ya sebagai iya. uh, untuk ketua tim atau di sub untuk integrasi ya kalau untuk SPLP ya silakan kang. Jadi API-nya uh, sebetulnya nanti mungkin ada Bimtek ya semua perangkat daerah dikasih akun SPLP. Si silakan di develop yeah. API-nya dimasukkan ke SPLP masing-masing mungkin nanti bisa di dijelaskan sama Pak Heru, tapi kalau mau duluan nih boleh koordinasi aja sama bidang aplikasi <laughs> sama Pak Heru oke okay, oke, okay. ya. mungkin satu lagi Kang uh, untuk yang pembangunan aplikasi yang yang indikator pembangunan aplikasi sendiri kan itu pakai PMO ya yang kemarin ya, ya. untuk evidence uh, sendiri apa uh, kita hasil ajuan ke PMO nya atau cuma, draft, atau cuma hasil KAK yang sudah kita bikin aja yang dimasukin ke PMO kalau Kakak kan memang ada di level 1. Kang biasanya kan perencanaan hmm. ya tadi ada perencanaan level yeah. 1, level 2-nya itu yeah. kita yeah. masukkan ke PMO, level 3-nya mungkin nanti uh, Pak Arif tadi bisa share ya di grup Pak Arif yang terkait Eviden itu mungkin level 3-nya udah ada rekomendasi dari PMO-nya Kang gitu. Jadi apa yang oh, harus okay. dilakukan itu udah keluar surat rekomendasinya. Itu bisa lanjut okay. di level 3. Itu. Oke, okay. oke. Okay. Cukup, Kang. Mungkin ini ada lagi nih, Pak. Kang Adi ya dari Disnaker, silakan, Kang. Oh, oke. Okay. Seru Kang aja, ya, Kang. Ya. Sudah saya nah. ada, Kang. Ya, Alikum. ada. Waalaikumsalam. Uh, ini Kang mau kan saya juga uh, Disnaker kan sekarang udah pakai yang di servernya PDN ya. Iya. Yeah. Uh -uh. Nah, itu berarti evidennya itu uh, ke uh, ini aja ya kayak surat kerja samanya dari apa? Perjanjian dari Disnaker sama Diskominfo aja ya. Yang buat eviden di apa? sistem apa penggunaan data pusat layanan pusat data gitu kebijakan layanan pusat data kalau untuk legalnya mungkin ha? bisa Kang yang itu kan di, di kebijakan kan ada tukang yang yeah. regulasi ya kalau hmm. terkait dengan MOU perjanjian kerjasama itu kan jadi kebijakan hmm. tapi kalau di Tata kelola hmm. ini evidennya itu di report di das dashboard Pemanfaatannya seperti apa di pusat data gitu? Oh, oh, Apakah oh, okay. memang digunak, dikasihnya sekian, digunakannya udah sampai mana? Itu mm -hmm. di tata kelola masuknya? Evidennya jadi dua, yang dua, tadi ya? kalau kerjasama itu nah, masuknya ya, nanti ya, di kebijakan, mm -hmm. itu kan bentuknya legal ya, legal yeah. formal. Yeah. Nah, kalau yang eviden dashboard misalnya ataupun screenshot di PDN-nya. Hmm? Di snacker itu mudah menggunakan berapa space di PDN segala macam ada track eh, monitoring itu jadi evident di pusat datanya di tata kelola. Di tata kelola gitu. ya. Iya. Oke. Itu satu lagi kan, kalau yang itu, tadi kan itu ada, bisa langsung kan? level 4 kan. Langsung level 4 ya, ya, situ ya ya. Apakah ini uh, misalkan kita kan udah level 4 gitu ya. Kan ada beberapa evident yang apa ya, uh, mewakili gitu ya misalkan di level 3-nya gitu. Apa harus diisi juga gitu atau disamain aja evident? Ya kalau sama disamain aja, Kak. Disamain aja, oh, Iya. Gitu. Kan? Oke. Terus satu lagi kan kita tuh kalau yang di Sinaker kan ada konsum API-nya dari Kemenaker ya. Nah yang... itu kalau misalkan dari, apa, kalau mau masuk ke SPL, itu dia? SPLP, SPLP. SPLP. Ha -ha. itu tuh gimana ya si prosedurnya gitu? Yang API dari luar ya? Iya yang dari luar kan kita juga ada yang dari kementerian gitu ya. Kita konsum juga datanya gitu ya sebagai misalkan kayak kemarin ya data locker juga kan ada yang uh, dari uh, kementerian gini tenaga kerja gitu munaker dan ya. uh, uh, nah, kayak gitu nah masalah kayak gitu gimana kalau misalnya uh, dimasukkan evidennya itu ke gimana gitu kan ada juga gitu ke yang dari uh, kementerian gitu aja kan kalau sebetulnya kalau untuk SPLP sendiri ya memang hmm. masuk di s kalau perangkat daerah sih masuknya di SPLP kota nah, ya. ini, kalau ya. yang saya pahami ya Uh, uh, dan memang uh, kalau SPLP dari tingkat nasional yang memang langsung direct, itu sebetulnya uh, okay. harusnya targetnya Kemenaker okay. untuk masuk di SPLP, karena kan SPLP itu okay. produk pusat, yeah. jadi harusnya kita tinggal nanti search uh, SPLP-nya, Kemenaker splp okay. Kemenaker gitu, untuk bisa yeah. mengakses, yeah. harusnya seperti itu Cuma okay. nanti mungkin uh, dari tim uh, integrasi, ya, mungkin dari Pak Heru bisa menjelaskan, nih, gimana kondisi yeah. asistinya seperti itu. Yeah. Ya, mm. uh, harus digimanain, itu mungkin bisa dikasih solusi. Pak yeah. Heru, gitu, nanti yeah. ke depannya harus. Gimana. Yeah, kayak gitu, soalnya dari kementerian juga kan ada apa perangkat daerah, uh, termasuk misalnya uh, kerjaan juga gitu ya. Yang di kota-kota lain juga kan di, disuruh juga untuk apa ya, integrasi juga sih aplikasinya ke datanya ke kemnaker ke, ke misalkan siap kerja gitu ya. Jadi disaster juga ada ada fit juga gitu ke pusat juga. Nah, apakah nanti ada eh, splp nya gitu bisa masuk ke tingkat kota. Jadi kita tuh dari kota, nanti dari kota itu masuk ke SPLP nya ke tingkat kementerian gitu kan harusnya. ya kementerian ya. tuh bisa saling komunikasi datanya gitu kan. Kalau sekarang tuh kita kayaknya satu data tuh misah-misah gitu. Katanya mau satu data, tapi uh, kita tuh masih bingung gitu kalau mau integrasi in datanya tuh kayak gimana. Kayak gitu sih. Ya, mungkin mm -hmm. uh, saya mau menambahkan, mengajak uh, mm -hmm. Anjar. benar mm -hmm. ya. Uh, seharusnya uh, tools yang dibikin oleh kementerian itu udah untuk mencakup seluruh instansi, baik itu pusat maupun daerah. Jadi daerah. Nah, eh, mungkin eh, kepada eh, Bapak-Ibu semuanya, kalau memang ada kasus seperti itu, silakan di-list saja. Di-list, nanti kita coba mengkomunikasikan dengan pihak kementerian itu yang yang kita ngambil dari data mereka. ya Tapi kalau mereka yang ngambil eh, ke data kita, nanti silakan eh, pihak kementerian disarankan untuk mengakses ke eh, SPLP yang kita punya. Jadi istilahnya Bapak Ibu adalah penyedia data penyedia data dan mereka yang akan request gitu prosesnya nanti itu nanti itu sehingga nanti ketika kita juga butuh dengan kementerian lain pemain ketika itu sudah semua data itu udah ada di, di, di sana nanti kita tinggal request aja sih sebenarnya jadi tidak perlu lagi kita bersurat berapa eh Iya, um, gitu maksudnya. Oh, jadi nah, ya, prinsipnya seperti itu, kayak gitu sebenarnya. Ya, oh. nah, gitu gitu kan? Jadi, mangga silakan nanti sembari gini kan? Paling oh, ya? kalau ada rapat, rapat koordinasi mungkin dengan kementerian di uh -huh. mangga dipertanyakan. Jadi, saling-saling tuh menguatkan saling, saja sih, sebenarnya iya? gitu. Jadi, kadang-kadang iya. mah. -kadang, Pusat menuntut kita, sementara mereka juga enggak tertib sih. Gitu, banyak hal seperti itu juga Iya, sih. makanya bingung gitu. Ah, <laughs> nah, ya benar, benar, benar. Iya, <laughs> ya, berproses lah, berproses iya, lah. Siap, gitu. ya. Gitu, ya, okay. gitu aja. dari no, kan satu Iya, iya, itu Kang Adi. Mangga dari bagian Kesra, silahkan yang dari resmi. Terima kasih. Pak Ganjar, iya, Mangga. Ijin bertanya, Pak, eh, uh, memang ini agak sedikit. Ini Kesra udah, udah empat koma lima, kayaknya. Iya <laughs> itu isinya main isi-isi aja Karena memang oh, main paham isi. ya oh, iya. uh, Terima kasih sekarang ada gambaran sedikit-sedikit uh, Kemudian yang nomor dua uh, Ingin bertanya terkait software Pak Saya yakin software di semua SKPD ini Dipertanyakan keasliannya Pak Nah apakah ini juga termasuk ke dalam tata kelola Kalaupun memang termasuk kami berharap nanti ditertibkan. Apa kita mau pakai memang yang berlisensi atau yang open source, begitu yeah. ya Pak? Karena saya sendiri malu gitu kalau pemerintah sendiri memakai software bajakan, walaupun memang itu murah. E, mungkin itu bagian dari tata kelola e, termasuk ya Pak ya. Yeah. Kemudian saya berharap e, emailnya yang punya diskom.info dipergunakan semaksimal mungkin Pak karena sayang gitu kan e, itu pasti mempergunakan anggaran selama ini tapi sepi-sepi aja kalau menurut saya kemudian e, mohon di upgrade supaya lebih berkompetitif dengan e, go, apa pelayanan email swasta kemudian untuk penyediaan file sharing saya pikir e, agak sedikit urgen Pak karena kita ini pemerintah selalu menggunakan yang gratis-gratisan di luar Pak Nah kalau kita memang diskon diskriminasi bisa memfasilitasi kami harap kebutuhan-kebutuhan untuk sharing data untuk transfer data untuk komunikasi data eh dipasilitasi dengan keamanan yang terjamin gitu Pak saya pikir kalau pembobolan mungkin perusahaan-perusahaan swasta itu mereka concern ya tapi dalam kebocoran dalam tanda kutip atau spying atau mata-mata ya, gitu kita juga tidak tahu tidak mengatakan secara jelas mungkin itu saja Pak bisa jadi perhatiannya diskom info terkait software kemudian penggunaan software yang di skpd, kemudian selanjutnya Pemampatan, uh, webmail diskominfo, kemudian terakhir uh, file sharing. Uh, barangkali itu saja, Pak. Terima kasih, mohon maaf. tidak ada kata-kata yang kurang berkenan, hati nurun. Ya, nurun, uh, nih, Kang. Dari bagian Kesra, mudah-mudahan uh, bisa tetap 4,5 nih, Kang. Jadi nanti evidennya bisa jadi bahan kita untuk meng uh, SPB Kota Bandung ke arah 4,5 barang-barang. Nah, kayaknya pemahamannya udah luar biasa nih, Kang, uh, terkait dengan software tadi. Sebetulnya kita nanti akan bahas di manajemen aset, karena tadi terkait dengan lisensi ya. Kalau misalnya kita membeli uh, pengadaan barang terkait misalnya laptop atau komputer dengan spek, dengan lisensinya, sebetulnya aman ya. Karena kan biasanya udah satu paket, tapi kalau memang belum itu yang jadinya kita pakainya bajakan gitu. Padahal lembaga pemerintah itu juga harus kita coba atur ya. Harusnya kita bisa atur. Ada mana? Ada apa? Pedoman untuk tata kelola hardware, software harus seperti apa. Itu juga harus kita coba detailkan, Kang, kita ada ada pedoman hardware-software, tapi mungkin belum sedetail itu. Nanti kita coba detailkan sebagai masukan. Terus juga untuk penggunaan mail sama, sebetulnya dengan mudah harusnya mail ini bisa kita gunakan ke semua akun perangkat daerah ya. Misalnya punya aplikasi aja, aplikasi itu username-passwordnya ya minimal pakai email lah. Karena kan harus push notifikasi ada info-info apapun ya gimana caranya tahu kalau kita misalnya kayak Imonef aja ini mohon maaf nih ini juga sama di kominfo saya juga sempat uh, bukan kritisi sih ya sempat kasih masukan gimana kalau username itu by email gitu jadi kalau ada apapun informasi bisa di share notifikasinya ke email dan email Bandung WID pun di digunakan gitu ini jangan sampai kita akun tuh akunnya uh, nama opd passwordnya apa gitu kan tidak terstandar ya, tapi kalau misalnya username passwordnya itu adalah email, nanti kan apa? Misalnya ada reset password, kan bisa langsung dikirim ke email gitu seperti itu. Jadi, betul, Kang, ini masukan buat kita buat memanfaatkan mail Bandung, karena itu adalah mail official kita, dan salah satu lagi yang harus jadi budaya, jangan sampai semuanya di direct ke email Bandung ya, tapi jarang dibuka. Ini contoh banyak sekali. Mungkin, kalau kita dapat email dari luar negeri, ya, itu pasti lewat email. Persuratan, ya, pasti lewat email. Surat itu lewat email. Kenapa? Karena secara internasional, email itu sudah menjadi surat yang sah. Gitu. Email itu sudah menjadi surat yang sah. Kalau di ba Indonesia, mungkin di Bandung lah, ya, kita email tuh ya, nggak penting-penting amat, ya, yang penting itu kan eh, surat asli, misalnya gitu, kan. Dan saya juga masih memonef nih, yang di pesona, di surat online, masih ada perangkat daerah yang nggak melihat notifikasi bahwa ada surat masuk. Mungkin beberapa perangkat daerah, mungkin yang sekarang yang nggak hadir, nggak tahu nih ada surat masuk di pesonanya. Kan kita nggak ngirim lagi fisik ya. Betul. Tapi kalau misalnya nanti lewat email, itu bisa ada notifikasi juga ke email, dan itu merupakan ya kalau secara internasional ya, email itu adalah surat surat resmi, nah, intinya seperti itu. Jadi terima kasih masukannya kang terkait dua masukan ini ya software dan email itu mudah-mudahan kita bisa masukkan di regulasi kita, di kebijakan sehingga nanti pas implementasi di tata kelola maupun nanti di manajemennya juga udah bisa hadir ya. Nah, terkait dengan file sharing ini juga sama mungkin ya beberapa kita juga masih menggunakan juga layanan yang free walaupun memang kalau memang kita tidak mampu mengelola itu lebih baik kita bayar lisensi atau berlangganan kalau memang kita tidak mampu mengelola tapi kalau kita mampu mengelola sebetulnya cloud drive cloud juga kita diskominpos sudah punya ya Uh, memang tidak secanggih yang punyanya uh, Google Drive gitu, tapi harusnya kita bisa support terus kita pergunakan uh, sehingga nanti kedepannya terus dikembangkan gitu. Tapi kalau sekarang kan ketinggalan ya gitu, misalnya ketinggalan loh teknologinya ketinggalan nih uh, senangnya pakai Google Drive gitu. Ya memang jadinya balik lagi ke pilihan kita. Uh, dan itu memang belum ada diregulasikan bahwa harus dikelola sama kita, gitu, untuk data-data file sharing tersebut. Ya nah, mudah-mudahan itu menjadi bahan untuk pengetahuan kita, kita ya, nanti kita bisa fasilitasi beberapa fitur-fitur tersebut uh, menjadi masukan untuk pengembangan di diskominfo atau mungkin itu ya untuk tiga masukkannya ini sangat bermanfaat sekali dan mungkin udah advance pemanfaatan pemanfaatan teknologinya karena waktu sudah Azan Jumur, mungkin saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu untuk hari ini, Ternuhun dan terus berprogres ini sampai 41 persen, mudah-mudahan bisa lebih ya nanti di hari ketiga dan keempat pemahamannya lebih dalam lagi, ada terkait dengan manajemen dan yang terakhir dengan terkait dengan layanan SPBE. Ya nuhun, Bapak Ibu untuk uh, diskusi pada pagi hari ini sampai siang. Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu bermanfaat Atau yang misalnya masih uh, belum kebayang, masih bingung Bisa tambah baca-baca lagi Dan mohon maaf juga mungkin jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja Baik dari kata-kata atau perbuatan yang kami lakukan di tim panitia Tuan-tuan, Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Waalaikumsalam Waalaikumsalam lab ya Pak